Halo, assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh, guys. Jumpa lagi bersama Global Techno di sini ya. Oke, pada sementara ini kita dapat servisan HP Xiaomi Redmi Note 6 Pro nih, ya, guys ya. Jadi HP ini tuh kena efek speaker aktif, ya, guys ya. Setelah dicolokkan ke speaker aktif buat musikan begitu, kemudian HP ini muncullah logo handset. Artinya ketika HP ini men menerima telpon ataupun memutar musik, dia tidak ada suaranya, guys, karena dia bermode handset. Sementara untuk handset sudah tidak tercolok pada HP ini. Ya, di sini saya telah sama-sama nih guys, ini ada logo handset ya, kalian lihat di pojok kanan atas gitu. Oke, ya ini ya, ini logo handset ya, jadi ketika kita mendapatkan notifikasi atau dapat panggilan telepon gitu guys, jadi HP ini tidak akan muncul suaranya gitu ya. Ya, seperti itu, tidak ada suaranya ya guys ya, karena memang HP ini mode handset artinya HP ini seolah-olah terpasang headset gitu jadi makanya suaranya untuk speaker nya gak keluar oke okay guys ini untuk asumsi saya ini untuk menganalisa permasalahan ini jadi kalau untuk masalah kecilnya HP ini bisa jadi uh, rusak ya atau shot atau terbakar dan lain-lain ini pada dioda ya guys ya biasanya ada pada diodanya yang rusak dioda filter arus dari PCB ke handset itu sendiri Atau sebaliknya Untuk kasus parahnya HP ini biasanya terjadi pada IC power Oke marilah kita bongkar HP ini sama-sama guys Dan langsung saja kita cek Oke guys jadi beginilah kondisi dalamnya ya Kondisi dalam mesin pada HP Xiaomi Redmi Note 6 Pro Yang rusak mode handset ya Sekarang kita coba ukur dulu guys Untuk tegangan daripada HP ini ya Kita ukur dulu tegangannya di disini Nilai arusnya kita ukur dulu nih guys Ya biasanya ini ground ya Oke ini ground Nah di sini kita sudah bisa lihat ya guys ya Ini sudah ketahuan ya Untuk nilainya sini sudah aneh ya 1317 1300. Ini menurut saya aneh ya kemudian ini sampingnya kita lihat nilainya 450 ya kita simpan dulu kemudian oke jadi ini analisa saya ini sementara kita uh, diodanya ya guys ya ini kita pinggirkan dulu untuk testernya jadi kita coba cari diodanya dulu balik seperti ini ya. Kita fokus ke area handset aja dulu guys. Kita coba ukur dulu ya. Tegangannya di sini. Ini yang merah kita letakkan di ground ya guys. Bentar ini sepertinya sudah dapat nih guys masalahnya nih enggak sengaja nih ya ini kelihatan nih sepertinya ini udah hangus ya guys ya terbakar ini ya rapuh dia ini sudah kelihatan nih rapuh nih oke jadi kita zoom dulu permasalahan kita hari ini ini kita fokus ke dioda nih guys. Ini sekarang kita coba kita congkel aja dulu. dioda ini. Sepertinya ini sudah hancur ya, terbakar ya. Ini bisa jadi penyebab HP ini ya. Kita lepas dulu biodan ini. Oke okay guys, jadi seperti ini penampakannya ya. Setelah kita lepas tadi. Ya, seperti ini oke. Okay. kita ukur lagi untuk nilainya ya. Okay, kita kembali ke ya. oke. Okay. Ya, ini sudah luman, ya. Ini sudah satu, ya. ninyat, ninyat, kosong, ya. Sama ini. Bentar, kita bawa di sini, ya. oke. Okay. Ini sudah ya, ini tiga, ya, ini, ini sama, ya. Oke, okay, ya. ini sementara bernanya. Sekarang kita coba, pasang. Jadi, sebelum kita melangkah ke... Langkah yang lebih dalam, ya, untuk service kasus handset ini sebelum kita bonus kasih power kita cek dulu untuk resistor dan komponen-komponen seperti dioda -di, -di, -di, di area handset dulu ya guys ya jadi kita itu service, biasakan kita cari masalah yang kecil-kecil dulu ya sebelum kita beralih ke masalah yang besar begitu ya kita tunggu dulu guys untuk loadingnya ya di booting awal ini